Acara Pesta Rakyat Sipedes ini kami selenggarakan untuk masyarakat Maluku Tengah. Saya atas nama Jabal Kepati Maluku Tengah dan seluruh jajaran menyampaikan terima kasih atas dukungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Di mana kami, cabang Masoji, Membawai 9 unit kerja Tersebar Paling ujung ada Tehoru Amahai, ada Pinayak Ada Wahai, ada Pasahari Kemudian kami membawai juga Yang ada di Siram bagian timur ada unit Bula Kami juga membawai di Siram bagian barat Ada unit Airatu Unit Waisarisa dan unit Biru Bismillahirrahmanirrahim atas nama Tuhan yang maha besar saya membuka dengan resmi acara Pisa Rakyat simpedes. Kita akan mengundi hari ini cukup banyak hadiah door prize ada 70 door prize kemudian hadiah simpedes kita ada 40 sehingga kita total akan mengundi sekitar 110 hadiah di hari ini dan hadiah utama yang akan kita undi adalah satu unit mobil Xenia Alhamdulillah untuk Yuri sendiri di Masoi, kami sudah memasangkan banyak tenan, banyak merchant, banyak toko untuk Huris kita dan di luar ekspektasi transaksi Huris di kota Masoi. Selama tahun 2022, tembus di angka 1,5 miliar Boleh aplas bulan, kota masih yang luar biasa ini stun yang sudah ada di samping sudan samping panas Bisa dikunjungi Mam Mamdoho Kemudian dari bayang hari juga ada Mama Babi Kemudian Deng Cendel Ada juga Nodon Tator Alias Stun dan Vitella Chips Juga ada warung putak bukitan lele ke pagi hari ini lancar dan berjalan yeah. sukses yeah. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu transaksi kita Untuk saksi kita di show hari ini segel yang dilakukan panitia untuk melakukan ujian dimasuk. Terima kasih. Kita mendapatkan yang uh, ya pasti hadiah yang kita di ada mobil, ada mesin cuci, ada. Come yeah. on. Semoga kita bisa mengadakan lagi yang lebih meriah Dan bisa lebih menghibur lagi kepada Bapak Ibu semuanya